Kak Rizka dan Kak Noami juga kakak-kakak yang di sini mau mengajak adik-adik untuk berdiri yuk kita berdiri yuk kita mau pemanasan ya kak biar makin semangat biar adik-adik itu kayaknya adik masih ada yang kucuk-kucuk mata tuh masih, iya, masih ada yang dingin betul. Nah kita mau nyanyi, mari kita bersukaria.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 Jadi, ini kelihatannya masih ada yang masih ngantuk. Ini kan belum Ber bersemangat Kita uh. nyanyi satu lagu lagi, yuk! Kita nyanyi lagu, hatiku penuh nyanyian. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersaat teduh. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, mari kita bersaat teduh.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 tanganku hendak kepakai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 Apalagi kita mau mendengarkan Firman Tuhan, jadi harus semangat. Enggak boleh ada lagi yang nangis, cemberut. Kita harus teriak dan duduk yang manis. Nah, adik-adik, hari ini kalian akan bercerita mengenai seorang pemimpin sejati. Untuk itu kita siapkan Alkitabnya ya. Sebelum kita sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan kalau pagi ini kami sudah dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan kami akan mm, ibadah sekolah minggu di pagi ini, sertai kami Tuhan, pimpin kami dari awal, pertengahan, akhir. Berkati kami Tuhan agar kami boleh membaca Alkitab dengan baik mendengarkan firmanmu dengan baik dan kami boleh menjalankannya sesuai dengan kehendak-Mu saja terima kasih Tuhan doa ini kami serahkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin nah adik-adik sekarang kita buka Alkitabnya ya kita mau baca dari keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27 yang berbunyi demikian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 dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya. Dan tetap me, me, tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan. Kepada orang Mesir sebab aku Tuhan Lah yang menyembuhkan engkau Sesungguh dan sesudah itu Sampailah mereka di Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi Dalam bacaan firman Tuhan hari ini Mengisahkan tentang umat pilihan Tuhan Yaitu bangsa Israel Dalam perjalanannya keluar dari tanah Mesir Menuju tanah perjanjian Tuhan ...serta menceritakan kedasyatan dan kuasa Tuhan dalam membawa bangsa Israel. Tuhan memberi kuasa kepada Musa untuk memimpin bangsa Israel. Sewaktu bangsa Israel terdesak ketika dia dikejar oleh tentara Mesir... ...di hadapan mereka ada laut yang besar. Laut itu di Laut Tiberau. Mereka tidak bisa nyebrang adik-adik. Tapi sementara di belakang mereka... Ada pasukan tentara Mesir yang sedang mengejar mereka dari belakang, tetapi Tuhan tidak tinggal diam di situ. Kuasa Tuhan terjadi, dia menyelamatkan bangsa Israel. Tapi karena kuasa Tuhan, Lotiberal seketika menjadi terbelah dan kering. Bukan itu saja, adik-adik bangsa Israel bisa jalan melintasi seberang, sementara pasukan tentara Mesir yang ingin mengejar mereka melewati melewati sungai, melewati laut Tiberau, tiba-tiba adik-adik, laut itu seperti semula. Sehingga menenggelamkan seluruh pasukan tentara Mesir. Wah, luar biasa sekali ya kuasa Tuhan itu. Bukan itu saja adik-adik, ketika bangsa Israel mulai bersungut-sungut, karena mereka tidak mendapatkan air selama tiga hari, tapi mereka sampai ketika sampai dimarah akhirnya mereka menemukan air tetapi airnya rasanya pahit dan tidak bisa diminum Adik-adik Bangsa Israel kembali bersungut-sungut tetapi atas kuasa Tuhan melalui Musa akhirnya Tuhan menyuruh Musa melemparkan sepotong kayu ke dalam air Begitu Musa melemparkan potongan kayu ke dalam air seketika Air itu menjadi manis, adik-adik, dan bisa diminum oleh bangsa Israel. Di sini, Tuhan menunjuk Musa untuk menjadi pemimpin atas bangsa Israel yang dipilih Tuhan untuk keluar dari tanah Mesir ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Nah, adik-adik, kalau di negara Indonesia, pemimpin kita ada yang tahu siapa? Pasti sudah ada yang tahu, ya. Ayo, gambar siapa ini? Ada yang tahu? Iya, betul. Itu adalah gambar Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Jokowi yang kita kenal dengan Bapak Jokowi Dodo atau Bapak Jokowi. Ada yang tahu nggak, Pak Jokowi ini presiden kita yang ke berapa sih? Ada yang tahu? Betul lagi, iya, presiden kita yang ke... Ketujuh, wah pinter-pinter ya adik-adik ini Hebat, hebat ya Oke adik-adik, Bapak Jokowi ini juga hebat Dia diutus Tuhan untuk memimpin bangsa Indonesia Nah adik-adik, ketika Tuhan mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel Tuhan juga mengutus Bapak Jokowi untuk memimpin bangsa Indonesia saat ini Kira-kira adik-adik, ada yang mau jadi seperti Musa atau Bapak Jokowi, nah adik-adik, kalau kita menjadi pemimpin seperti mereka, kita harus bagaimana? Iya, betul. Pertama, harus rajin berdoa, membaca Alkitab, rajin mengikuti Impa. Terus, apa lagi? Rajin belajar biar pinter, ya. Presiden-presiden kita juga pinter semua, ya, sehingga dia bisa memimpin kita. Dan satu lagi, adik-adik. Harus dengar dengaran apa kata orang tua, kata mama dan papa kita, nggak boleh sering main game, apalagi main handphone, sampai lupa waktu, ya, nanti uh, disuruh mamanya minta tolong, sudah nggak bisa lagi, dikasih tolong lagi ya, karena sibuk dengan handphonenya, ya itu nggak boleh. Ada lagi, nggak boleh nakal atau jahil kepada temannya. Siapa yang di sini suka jahil? Nggak boleh ya, kita nggak boleh jahil sama teman kita. Nggak boleh juga cengeng. Nggak ada pemimpin tuh cengeng ya. Kita harus berani. Nah, adik-adik, untuk menjadi pemimpin, kita juga nggak boleh pemalu. Contohnya, kita harus berani tampil di depan umum, misalnya ketika kita pimpin doa waktu di rumah dengan papa, mama atau kakak atau adik atau opa oma kita, kita bisa jadi pemimpin doanya. Atau di sekolah memimpin barisan, baris berbaris, ya? Atau kalau di sekolah Minggu bisa pimpin doa, ya. Jangan maju deh, belajar deh. Kamu aja deh, kamu aja deh. Ya. Kalau seorang pimpin tidak seperti itu, dia harus berani ya. Nah jadi adik-adik selalu ingat ya, Tuhan adalah pemimpin yang sejati bagi kita semua. Tuhan juga dapat memakai adik-adik untuk menjadi pemimpin seperti mereka. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar nih adik-adik hari ini? Kakak harap adik-adik sehat selalu ya dan tetap semangat nih karena kita... Hari ini mau bikin aktivitas Nah, adik-adik pasti -adik bertanya-tanya nih Aktivitasnya apa sih Kak Rachel? Nah, aktivitas untuk adik-adik Aka adalah bikin ini Nah, ini adik-adik bisa lihat gak? Ini adalah pembatas alkitab Bentuknya kayak kunci Nah, kenapa, nih, kenapa kunci nih Kak Rachel? Nah, nanti akan ngasih ya adik-adik Nah, bahan-bahan yang harus adik-adik siapkan Untuk bikin gantungan kunci ini adalah Yang pertama, karton ini satu karton ya adik-adik, karton, lem, gunting, pita, pensil, pulpen, atau spidol Sama satu lagi, adik-adik kalau butuh penggaris silakan. tapi kalau uh, enggak pun juga nggak apa-apa karena itu opsional. Oke, cara buat membatas akitabnya adalah pertama kali adik-adik ambil karton yang adik-adik punya, Nah ini kan tadinya jadi satu nih adik-adik. Nah adik-adik gunting dulu jadi dua kartonnya seperti ini. Nah setelah itu adik-adik ambil pensil adik-adik, adik-adik bikin pola. Nih di belakangnya yang putih nih adik-adik bikin pola kunci. Nah kuncinya kayak gini. Nanti kakak kirimin ya gambarnya adik, biar adik-adik tahu polanya seperti apa. Setelah bikin pola seperti ini di dua kartonnya, adik-adik bikin dua, adik-adik gunting polanya. Adik-adik, gunting di polanya. Adik-adik, gunting polanya di karton yang ini, dan adik-adik juga gunting pola yang satu lagi di karton satunya. Jadi, ada dua pola ya, adik-adik. Nah, setelah itu, kalau sudah jadi dua-duanya, adik-adik lem. Nah, lemnya di bagian mananya, nih, karejo. Nah, adik-adik lem di bagian putih-putihnya, adik-adik nanti jadinya. Uh, warna pinknya atau karton berwarna yang adik-adik punya di rumah itu ada baliknya begini adik-adik jadi bolak-balik warna pink atau warna lain yang adik-adik punya kayak gitu adik-adik nah setelah adik-adik klaim -adik pakai klaim adik-adik bisa tuliskan pakai pulpen atau spidol di kedua sisinya di atas sini nih di bagian gagangnya nih adik-adik bisa tulis true leader true leader, pemimpin sejati adik-adik bisa tulis itu lalu di bagian ini adik-adik yang panjangnya ini adik-adik bisa tuliskan ayat yang tadi jadi bacaan kita hari ini keluaran 15 ayat 22 sampai 27 di kedua sisinya ya adik-adik nah setelah itu adik-adik bolong ini ujung-ujungnya pembatas Alkitab ini lalu adik-adik Ikat pitanya seperti ini di bolongan tadi. Setelah itu jadi deh pembatas Alkitab adik-adik yang berbentuk kunci. Nah untuk jadi pemimpin sejati, adik-adik harus -adik harus selalu inget nih ayat yang tadi sudah kita baca. Dan ingat juga firman Tuhan yang sudah disampaikan sama kalender tadi. Seperti itu adik-adik. Nah kalau adik-adik sudah selesai bikin aktivitasnya, adik-adik bisa foto aktivitasnya. Lalu adik-adik kirimkan ke grup WA Tokat PA GPB Shalom Depok. Nah nanti disitu biar Kak Rachel sama kal Kalenda ngelihat nih adik-adik udah bikin belum kuncinya nih. Karena kunci ini bisa jadi pengingat adik-adik setiap hari loh, tiap kali buka Alkitab. Sekian adik-adik, selamat membuat aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik gimana nih firmannya? Dapat dimengerti semua kan?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 Bagaimana tadi aktivitasnya? Seru ya? Bisa kan semuanya ya? Kalenda dan carousel tunggu ya. Jangan lupa dikirim. Oke. Tadi kita sudah bernyanyi, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memberikan persembahan, sudah aktivitas. Mari sekarang kita untuk mengakhiri ibadah ini, kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada saat ini kami boleh mengakhiri impak kami hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, biarpun kami masih kecil, tapi kami boleh menjadi pemimpin seperti mereka. Ajar kami Tuhan untuk taat akan firman-Mu, ajar kami untuk dengar-dengaran, dan kami boleh menjadi pemimpin yang sejati kelak. Terima kasih Tuhan kami mau akhiri impai kali ini kami mau serahkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mencap syukur amin selamat hari minggu adik-adik sampai jumpa minggu depan Tuhan Yesus memberkati